Hai hai hai Dendam identik dengan sikap atau perbuatan yang berkeinginan keras untuk membalas suatu kejahatan orang lain Eh namun siapa sangka ternyata sifat dendam tidak hanya dimiliki manusia Beberapa hewan tertentu ternyata diketahui juga punya sifat pendendam Sifat pendendam yang dimiliki hewan hingga kini sebenarnya masih menjadi perdebatan Penelitian berjudul simpansis are vengeful but not spiteful Tahun 2007 menemukan hewan primata akan membalas tindakan berbahaya secara pribadi. Tetapi tidak seperti manusia, mereka acu tak Acuh terhadap hasil perbuatan balas dendam tersebut. Seperti yang dialami oleh pemburu asal Rusia yang pernah menjadi korban dari keganasan sifat dendam yang dimiliki Harimau Siberia. Pada 1997, dia menembak dan melukai Harimau selama perburuan. Namun Harimau itu tidak lupa dan sekitar 48 jam kemudian hewan buas ini melacaknya ke kabin tempat tinggalnya. Untungnya dia tidak di rumah dan harimau itu hanya merusak kabin rumahnya. Kejadian serupa juga pernah terjadi di Indonesia. Ketika harimau Sumatera kembali menyerang manusia, kali ini korbannya adalah seorang warga di desa Batu Empang, kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, Jambi, yang hendak pulang dari ladang. Akibat rekaman harimau tersebut, korban mengalami luka robek di bagian kepala usai kejadian korban dilarikan ke puskesmas batang asai untuk mendapat pertolongan namun karena lukanya cukup parah informasinya korban langsung dirujuk ke RSUD Sarolangun. Kapolsek batang asai membenarkan kejadian tersebut namun dia mengaku belum mendapat informasi yang jelas mengenai kronologi kejadian tersebut menurut dia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 Di tempat lain, warga desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Jambi juga sudah hampir dua bulan diteror harimau. 11 kambing dan dua sapi pun mati jadi mangsa satwa liar tersebut. Setelah mendapatkan laporan, BKSDA Jambi langsung mengkonfirmasi dan berhasil menangkap harimau yang meneror warga Nalo Gedang. Satu harimau dewasa seberat 110 kg dan panjang 2,17 meter. Umurnya diperkirakan 8-10 tahun.